memasang dom untuk tempat berteduh untuk tempat menginap nanti di lomba tingkat pramuka penggalang yang akan dilaksanakan pada bulan September ya banyak sekali latihan yang Dibimbing dilaksanakan anak-anak penggalang, ya, anggota penggalang selama hampir dari bulan Juli, gitu ya. Tiap hari ada saja latihan bimbingan praktek, gitu ya. Nah, hari ini sesi membimbing mendirikan DOM kerjasama ketelitian, kebersamaan, tanggung jawab, disiplin, mandiri gitu ya. Wah, banyak sekali karakter yang harus mereka terapkan ya. Ada juga karakter-karakter lain yang harus mereka terapkan, harus mereka lakukan dalam kehidupan dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya gitu ya, dengan teman-temannya. Gitu. Nah, ini Dom sudah mulai uh, tegak ya, uh, sudah mulai tegak rangka rangkanya. Masing-masing patok penjuru yang empat sudah sudah berdiri tegak gitu ya. Tinggal me menyesuaikan mempertimbangkan uh, apa namanya. Keseimbangan gitu ya. Anak-anak yang tidak tidak tidak hanya cukup satu dua kali berlatihan. Kecekatannya juga belum belum belum sempurna gitu ya. Masih dibantu oleh beberapa kakak pembina. Kali, kembali, buka. Nah, kakak berbeda yang satu ini bukan galak, tapi memang disiplinnya tinggi hingga anak-anak juga lebih cepat memahami gitu. E, kedisiplinan mereka juga mudah-mudahan e, bisa apa namanya bisa mencontoh, bisa mencontoh kakak berbedanya. Gitu. Nah, namanya bis, e, bersikap dewasa nanti anak-anak nanti di, di lapangan. Mereka benar-benar akan mandiri mengerjakan segala sesuatunya hanya dengan kelompok mereka. Nah, dom utama sudah berdiri tegak ya. Nah, sekarang tinggal memasangkan tirai. Tirai ya. Usna, Usna itu uh, bannernya tolong dimasukin ke ke dalam dom untuk uh, mencoba posisi tidur sesuai kapasitas ini tidak. Itu yang itu, Usna. Banner yang itu. Pak pakai itu? Oh enggak, enggak pakai banner. Ya, uh, menguji coba kapasitas dom untuk delapan orang. Ya, atur atur, atur atur atur. Atur, dulu. Atur atur. Berarti nanti. Atur. dimana Di mana? Kalau bisa sejajar, kalau bisa sejajar, jad, eh, sejajar. Kepala ada di sebelah barat. Kalau bisa sejajar. Tidak kurang bawah itu. Ini nanti tidurnya kalau kalau ya bayar atas yang biasa. Simpel ini sisi. susah. So, nanti so. kepala bisa terterjang nah ini satu, dua, tiga, <tuk> empat. Baik, lima, six, dua tiga empat, lima, enam, tujuh, delapan, Sok buru Iya, nanti. Nah, buru satu. Oh, berarti kita ketika rumah wajib jadi. Bisa, ya, bisa bisa, kan bisa Pak. Ya, berarti ya, harus harus membeli domnya yang ada tangganya satu lagi. Ngus boga. Ya. ya ini 8 orang peserta ditambah satu kakak pembina untuk membimbing nanti selama mereka beristirahat. Bisa. Halo Kakak. Kesimpulan, kan nah, laki ya. dua, aww bawa hiji itu, bisa kutiluan lo itu ngerti Itu waktu ngeretik. jam barang, gak waktu bisa ya Jantah sih, jam sebudak dua Mengatur anak-anak agar biasa mandiri gitu ya <G Alhamdulillah. <G Alhamdulillah, mereka juga dengan kedisiplinan kakak-kakak peminana yang keras gitu ya Alhamdulillah berbuah gitu, sampai hampir dua bulan lebih kami mengejot mereka membimbing mereka. Alhamdulillah mereka juga sekarang mentalnya sudah kuat, sudah terbiasa mendengar teriakan-teriakan teriakan keras meskipun bukan teriakan-teriakan teriakan yang uh, apa namanya perundungan, membaling atau apa tapi benar-benar uh, memberikan satu apa namanya pembiasaan karakter bahwa pramuka itu memang mandiri, dewasa jauh dari orang tua, jauh dari guru yang hanya nantinya membimbing, mengarahkan membantu secukupnya, ya. apalagi anak-anak atau siswa-siswa kami ini yang tinggal di, di perkotaan gitu ya, yang nantinya dihadapkan dengan lokasi perkemahan yang berada jauh dari lingkungan keseharian mereka. Ya. Jadi dari mulai pemasangan tempat kemah bagaimana cara menjernihkan air ketika nanti dihadapkan dengan e, lingkungan yang berair kotor tidak bersih, kemudian bagaimana cara memasak rimba ya, hari kemarin e, sudah belajar memasak rimba yaitu membuat nasi lamang atau istilah semuanya ngalemeng e, menanak nasi di dalam Bumbung bambu gitu, bumbung bambu yang dibakar nanti sekitar uh, satu jam lebih, nasi matang, dan biasanya mereka, orang-orang uh, Pramuka itu mau. Biasa latih, berlatih sederhana, latih hemat, latih mandiri, gitu. Memanfaatkan apapun yang ada di alam yang memang bisa berguna, bermanfaat, dan menyehatkan, gitu ya. Nah, ini lapisan kedua pelindung untuk dom utama sudah selesai. Sudah selesai. Nah, ini dom pelapis kedua itu untuk menahan. Eh, cucuran air hujan ya, ataupun embun, ketika memang cuaca dihadapkan dengan eh, kondisi alam yang turun eh, di saat turun hujan gitu. Maksud saya, eh, ini untuk eh, dom perkemahan anggota penggalang putri yang berkapasitas 8 anggota ditambah nanti satu pembimbing. Sudah berdiri ya, ini untuk putra ada tiga dom, dua dom utama untuk menginap, penyimpan perlengkapan, dan juga satu dom untuk tempat eh, kelengkapan atau gudang. Istilahnya. Nah, putra hari ini juga langsung eh, belajar mengemas kembali. Me, eh, Dom perkemahannya ke bentuk semula gitu ya, sudah dirobohkan satu dom, ya sudah dirobohkan satu dom, empat orang yang bekerja sama merobohkan dom. Di nah kaya. ini kakak pembinanya disiplin sekali gitu ya, uh, suaranya memang lantang keras tapi Alhamdulillah hatinya pink. Ya, diurutkan kembali seperti kalian tadi mendapatkan atau menerima dom dalam posisi semula. Ya, Husna, ya Yoga, ya oke. Jadi, intinya apa? Coba ini memasang dom kerja, kerja sama. Ya, dom kedua sudah mulai dirobohkan. Sebagian-sebagian dari mereka ya, punya tugas masing-masing, kerjasama gitu ya. Alhamdulillah, Daya, uh, ya. kedisiplinannya, ya. tanggung jawabnya sudah mulai bisa terlihat ya. Dua bulan, memasuki dua bulan berjalan, kami kakak-kakak pembinanya menggembleng mereka, melatih mereka dengan berbagai materi, berbagai praktik-praktik lapangan yang hanya dilaksanakan di sekitar lingkungan sekolah. Oke inilah giat kami dalam latihan memasang dom sebagai persiapan lomba tingkat lamuka yang akan dilaksanakan pada September mendatang. Terima kasih sudah menonton sampai bertemu lagi di konten RFH channel berikutnya. Terima kasih.